Aku. Ingin menyapanku tapi sayangnya kau Ingin milikimu tapi sayangnya kau selalu Menjauh dariku dari pandangan mataku Tapi untung aja selalu berganti kau Selalu dikabur Sudah begitu dalam dikabur Bawa kau dalam mitiku Setiap adamu oh, Menuhi betul, pandangku Sampai ku tak mampu oh, Lepaskan bayangmu yeah, yeah, Ku ingin menyapamu Tapi tak satupun kataku oh, betul, betul, betul, betul.